Polda Metro Jaya bongkar kode 303 judi online di PIK Jakarta Utara, 78 orang diamankan. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 78 orang saat membongkar kasus kode 303 atau judi online atau online gambling di Jakarta Utara Jumat 12 Agustus 2022 dini hari lalu. Penggerebekan yang melibatkan unit 5 Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dilakukan di sebuah ruko di Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Auliansa Lubis mengonfirmasi penggerebekan dan penangkapan kasus judi online ini kepada wartawan. Pengungkapan kasus judi online pada pukul 02.00 di Rukan Eksklusif Blok Nomor 39A, Bukit Golf Mediterani, Mediterania, Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, kata Kombes Aulia Jumat, 12 Agustus 2022. Polisi ungkap Aulia Mahmud masih memeriksa keterangan 78 orang yang diduga terlibat judi online di pik tersebut. Sementara itu Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kumbes N. Rajulpan mengatakan pihaknya mengamankan Supervisor di lokasi. Polaku Supervisor itu berporan sebagai penanggung jawab pengelolaan bisnis judi online. Supervisor yang mempunyai tanggung jawab, Mengawasi dan mengontrol kinerja pegawai customer service website judi online dalam transaksi deposit dan withdrawal, kata Jelpan. Selain supervisor, pihak kepolisian mengamankan customer service. pelaku tersebut berperan dalam mengelola uang masuk dan dalam bisnis judi online di lokasi. Koran berikutnya, customer service pada website judi online yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola adanya uang masuk sebagai deposit dari member dalam bentuk e-wallet, kata Julpan. Pasal persangkaan dalam penggerebekan judi online adalah tentang perjudian dan pencucian uang. Karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian melalui media elektronik dan atau TPPU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 3 4 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ujar Auliansa. Baik kawan. Demikian Nah ini baru mantap kawan ya mulai ini jadi kepada saudara-saudaraku yang masih ada judi online judi online hmm. ya pasti kalian tertangkap hanya menunggu waktu mudah-mudahan saja judi-judi online ini tidak ada yang Membekap. Kalau ada yang backup, pasti kota tangkap. Siapapun dia. Karena pasti orang-orang yang terlibat dalam perjadian ini akan. Istilahnya diinterogasi, akan di puluh 78 orang dia di PIK. Ini baru di PIK. Pandai kapok. Nah, harusnya pengelola pik ini, ya, bisa mengawasi ini orang-orang begini, nih. Ih, di juri online. Belum tahu ini di tempat lain. Yang jelas, 78 orang diamankan kawan. Ya. Jadi, berhenti yang jadi juri, juri online begini, nih. Berhenti, kawan. Karena pasti, Apapun akan ketangkap udahlah. Semoga semakin banyak yang tobat yang sadar bahwa berjudi itu dilarang, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal yang begini. Kita akan melihat perkembangan yang terus ke depan kawan. Ya, hal-hal yang seperti ini, ya saya secara pribadi, yang saya ajak seluruh rakyat Indonesia, agar memberikan apresiasi kepada kinerja. Polri yang seperti ini Ada yang bertanya Pak, bagaimana yang I, oknum-oknum Polisian nakal Yang mau langgar hukum Eh, beritahu ko, kawan Ya, oknum-oknum Yang mau rusak nama institusi Polri Entah itu dari Golongan Tantama Golongan Bintara Golongan perwira sampai jenderal ini, kalau melanggar hukum dan ketangkap, oh, ada risikinya, kawan. Ada risikonya, ya. pasti dihukum. Pasti itu sudah tidak sedikit oknum-oknum Polri yang menyalahgunakan, ya, tugasnya. Untuk berbuat salah itu sudah banyak yang dipecat. Sudah banyak. Yang kemarin, yang di Sumatera, yang beberapa waktu lalu, terkait masalah narkoba, kena. Kena, udah pasti itu. Sehingga saya mengajak kepada sahabatku rakyat Indonesia, khususnya netizen plus 62 yang ada di Medsos, jika ada oknum-oknum Polri yang melanggar hukum, Jangan jangan membenci institusinya Karena sampai kapanpun institusi polri akan selalu ada Yang berobat adalah orangnya Yang tua pensiun ya Kemudian daftar lagi yang mudah masuk Dengan doktrin yang sama yaitu untuk kemanusiaan Untuk mengayomi dan sebagainya sehingga kita, rakyat Indonesia, jangan pernah bosan, jangan pernah capek dan lelah untuk ikut, ya, mengingatkan oknum-oknum yang menyalahkan tugasnya agar mereka tidak keluar dari rel aturan yang ada. Itu tugas kita juga, mengingatkan dan mengingatkan, tapi jangan membenci institusinya, kawan. Jangan karena satu dua orang oknum kita sapura rata semua bahwa seluruh anggota polri itu sama saja yaitu jelek. Jangan kawan. Yang jelas apalagi ada kasus kasus yang terakhir ini yang masih hangat. Hmm, ini pasti hukum tegak. Tegak yang sal dihukum. Bagian pidanya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka NKRI harga mati.